Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ayhadillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إياها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إياها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها Wassalamualaikum warahmatullah wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam الَّذِينَ wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memanfaatkan nikmat tersebut agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, siapa yang nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya? justru menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah musibah. Iya. Yeah. Kata Abu Hazim Salamain bin Dinar rahimahullah taala Kullu ni'matin la takuribu minallah. Mahiyabari ya. Segala nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah musibah. Ayah. Jadi seluruh nikmat yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah baliyah musibah. Jawab sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Rido? Mana tadi Rido? Pertemuan sebelumnya pelajaran tentang apa? Ah. Apa? Ambal apa pelajaran sebelum ini Anto, eh iya pusat ahli sana ah ali ah Iya, adab-adab berdoa. Iya kemarin disebutkan bahwasanya ketika khotib berdoa maka orang yang mendengarnya boleh untuk mengaminkannya. Eh, bukan berarti bahwasanya kalau doa berjamaah dia mengaminkannya, bukan itu yang dimaksud. Tapi Imamnya atau khutib berdoa maka diaminkan doanya. Eh, ya sekalian semuanya kelas suara insya Allah ta'ala di malam ini materi pembahasan kita terkait dengan jal satu istiroha yaitu berdiam sejenak ketika duduk. Untuk naik ke rakaat kedua Setelah sujud Berhenti sejenak Kemudian berdiri untuk Rakaat kedua Atau dari rakaat ketiga Sujud kemudian dia Berhenti sejenak Untuk naik ke Rakaat keempat Itu yang akan kita Bahas di malam ini Ya, jawab sekalian, sebelum kita masuk pirok materi kita, ya, terlebih dahulu ada permasalahan yang penting kita pahami bersama di sini, ya, ketika selesai adan, maka disyariatkan untuk sholat sunnah sebelum Ikhwan, ya, yeah. ini Mas permasalahannya. Perhatikan, wabillahi bikafla al-muzanih. Anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam akhara, salu kabilah magrib, salu kabilah magrib, hammaqala fi al-tharitha liman shaah. Karohiyatan Ayat takhidan nasusunna Rauha al-Bukhari Api riwayat Ibn Hibban Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Aqala Salla qablah Atau Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Salla qablah almaghribi Rukaatain Wali muslim An'anasin Qala Kuna nasolle rukaatain Yabadda qudubis syamsi makaan ayruna falam ya'muruna wa lam yanhaana. Perhatikan hadisnya dari Abdullah ibn Mughaffar al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala shallu qabla al-maghribi shalatlah kan sebelum maghrib yaitu sebelum salat wajibnya salatlah kalian. Kemudian sholla maghrib, kemudian Nabi mengulangi salatlah kalian sebelum maghrib. Tamma bisa bisa. Kemudian Nabi pada berkata pada yang ketiga kalinya, liman ah, Bagi siapa yang ingin ya karohiyatan ayat dan nasu sunnata. Yaitu Karohiyah. Makruh, maksudnya tidak disenangi manusia menjadikannya sunnah, Maksudnya sunnah rawatib, Iya. Yeah. riwayat Bukhari, ini dari ucapan Nabi, kemudian dari perbuatan Nabi, bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat sebelum maghrib dua rakaat. Eh. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik ia berkata kami salat rakaat dua rakaat setelah terbenamnya matahari. Kemudian Nabi Shallallahu melihat kami. Kemudian Nabi tidak memerintah kami dan juga tidak melarang kami. Eh. Permasalahan dalam hadis ini sholat dua rakaat Qoblal Maghrib. Ya, apakah sunnah rawatib atau bukan? Kalau sunnah rawatib dianjurkan untuk terus-menerus melaksanakannya. Eh, asahi min akwali ahli ilmih allahu yustahabmu sholat rakaatahini Qoblal Maghrib. Yang sahih, yang benar dari pendapat ahlul ilmi bahwasanya disunnahkan, dianjurkan, mustahab, disunnahkan untuk sholat dua rakaat sebelum maghrib. Yaitu sebelum sholat maghrib. pekerjaan Nabi SAW Alaihi alaihima dan telah datang hadir. Bahwasanya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melaksanakan dua rakaat tersebut. Jadi disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah dua rakaat sebelum salat Maghrib. Dan ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Muqafal. Radhiyallahu taala anhu anhumah dalam An Nabi bersabda Maghribi Salatlah kalian. kalian sebelum Maghrib Salatlah kalian sebelum Maghrib Ya wajah alaihi wasallam ini Maghrib dan jad dan datang darinya itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasanya beliau sholat dua rakaat sebelum maghrib. Sebagaimana dalam hadir bin Ibnu Ghafal, indai Ibn menikah Hibban. Dan juga para sahabat mereka sholat dua rakaat sebelum maghrib. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, ya, dan tidak melarang mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik dan ini eh ya, nabi dari nabi ini adalah ikrar persetujuan dari nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka akan perbuatan mereka ini yaitu mereka salat para sahabat salat Dua rakaat sebelum Maghrib. iya Nabi <mari> <mari> <mari> dan nabi tidak memerintah mereka atau tidak memerintah para sahabat untuk melakukan kedua rakaat ini salat dua rakaat ini dan Nabi pun tidak terus-menerus melakukan dua rakaat ini. Nabi tidak terus-menerus melaksanakan salat dua rakaat ini. Kenapa? Sebab keduanya bukan dari sunnah rawatib. Eh. Yeah. Jadi salat dua rakaat bukan sunnah rawatib. Sunnah secara mutlak. Eh. Yeah. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Mughaffal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda semba qala bil tharifa liman ah ayat tarahiyatan ayattahkidannasu sunnatan Kemudian Nabi berkata di yang ketiganya di awal nabi mengatakan Sollo yeah. Eh Kobla Maghrib Sollo Kobla Maghrib dua kali Kemudian nabi di yang ketiganya mengatakan Liman ah bagi siapa yang ingin iya yeah. Nabi mengatakan Liman Sya ah. yeah. Agar manusia tidak menyangka bahwa Salat dua rakaat sebelum maghrib itu adalah sunnah rawatim. Yang dianjurkan untuk terus-menerus melakukannya. Ya, Dan ini adalah pendapat yang sahih. Ya, pendapat dari madhab, madhab jamaah. Sekelompok dari sahabat dan tabiin. Dan yang sahih dari hanabilah dan matahab al dan ashabul hadith. Orang yang pandai dalam hadid. eh, Jadi boleh seseorang, atau dianjurkan bagi seseorang untuk sholat sunnah sebelum sholat maghrib, tapi bukan sholat rawatib. jamaah Jamah sekalian, imlaqan subhanahu wa ta'ala, ini sholat sunnah sebelum maghrib. Bagaimana dengan sholat sunnah sebelum sholat wajib selain dari sholat maghrib? Ya, yeah, ini sekarang pembahasannya. Almasratu thaniyah at-tatooq abin al-adani wal ikoma fi fi al maghrib. Tatooq itu sholat sunnah antara adan dan ikoma pada selain sholat maghrib. Tadi disebutkan pada sholat maghrib bukan sunnah rawatib yang terus menerus dianjurkan untuk melakukannya adapun selain sholat maghrib apakah dia termasuk sholat rawatib sunnah rawatib atau bukan iya perhatikan tidak ada silang pendapat diantara ahlul ilim bahwasanya iustah tustahab musaratu bainal adani wal ikoma fi al maghrib Bahwasanya disunnahkan dianjurkan mustahab bukan wajib bukan wajib maksudnya kalau seorang tidak melakukannya maka tidaklah mengapa ya eh. dianjurkan disunnahkan untuk salat tawa' Sholat sunnah antara azan dan iqamah para selain dari salat magrib ya eh. wa yustahab mutatawwa' qabla wal 'asr wal isya wal fajr maka disunnahkan untuk melakukan salat sunnah sebelum zuhur asar isya dan salat subuh iya wa qala jaa bi sahihain abdullah bin mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyallahu shallallahu alaihi wasallam qala bain kulli adainaini Salatun dan telah datang dalam Sahihin Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mukaffal dari Sahabat Abdullah bin Mukaffal radhiyallahu taalaanhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi antara dua adan yaitu adan untuk sholat dan komat ada Salatun ada sholat ya. Yeah. Jadi ada sholat antara adzan dan komat pada seluruh sholat wajib. Ya. Ya. Namun diperhatikan bahwasanya sholat antara adzan dan komat pada sholat fajar Sholat subuh dan sholat duhur teranggap sebagai sunan arwahatib. Ya, yeah. perhatikan. Ya, yeah. sholat dua rakaat. Sebelum sholat subuh dan sebelum sholat duhur adalah sunnah arwahatib yang dianjurkan untuk terus-menerus untuk melakukannya. Eh, Kemudian attanful melaksanakan sholat sunnah antara adzan dan qomat pada sholat asar tidak teranggap sebagai sunnah rawatib, eh Jadi yang teranggap sebagai sunnah rawatib adalah dua rakaat sebelum subuh, buhur. Adapun dua rakaat sebelum asar maka bukan sebagai sunnah rawatib, tapi tidak mengapa melakukannya. Eh, bahkan di sebelum sebelum solat asar ada empat rakaat sunnahnya. Yeah. Dan sholat sunnah empat raka'at tersebut Sebelum Asar Atau ars sebelum zuhur Maka boleh dengan dua cara Pelaksanaannya boleh dua cara Yang pertama Dua, dua. Kemudian boleh Empat raka'at sekaligus Ya yeah. Pada dua rakaat tidak duduk, tapi terus-terus-terus tiga, terus, terus. empat rakaat sekali tahiyat, yaitu pada tahiyat terakhirnya dia salam di situ, ya dipahami. Jadi Solat sunnah antara adan dan koma pada solat asar tidak teranggap sebagai sunnah rawatib menurut. Jumhur. ya. Yeah. Kemudian. Demikian pula. At-tanafulu bainan adan wa laikouma minal isya. La yu'taru minas sunnah ya Demikian pula. Solat. Dua rakaat. Sunnah sebelum. Antara adan dan kumat pada solat isya. Ini tidaklah teranggap sebagai. Sunnah al-rawatim ya kuala imam ta'ala al ta'ala berkata kami tidak mengetahui bahwa seorang pun yang berkata bahwasanya ulat sunnah sebelum isya' Termasuk dari sunnah-sunnah ar eh Iya. Wahadi sama bis sunnani qobliyah. Dan sunnah ini dinamakan sunnah qobliyah. Yeah. Iya. Waya mustahabatun bijami'i salawatir khomsa. Dan inilah mustahab. Iya. Yeah, pada seluruh sholat wajib lima. Lima sholat wajib. Ya, hanya saja sebagian dari atau sebagiannya sholat sunnah tersebut, ya disepakati atasnya dan sebagiannya diperselisihkan dan sebagiannya dianggap sebagai sunnah rawatib dan sebagiannya tidak dianggap sebagai sunnah rawatib. Eh jawab ya sekalian mulai kalau sebalah utara ini pendahuluan sebelum masuk di materi kita ya, dipahami ya mungkin insya Allah ta'ala di pertemuan yang lainnya kita akan membaca tentang sunnah-sunnah rawatib. Ya rawatib itu bisa sebelum sholat wajib dan bisa setelah sholat wajib. ya Mengikuti sebelumnya dan juga setelahnya. Setelah sholat wajib. ya jamaah sekali yang kalau suara wa ta'ala. Ya sekarang kita masuk di materi kita yaitu jalsatul istirahat. Iya. Wa'an marik ibn huwairif radiyallahu ta'ala anhu anahu ro'an Nabi sallallahu alaihi Wasallam, alaihi sallallahu yusalli kana fi witrin min salatihi lam yanhat hatta yastabiyya qa'idan rawa wal-bukhari dari marik ibn Khawirid radiyallahu ta'ala anhu bahwa dia sahabat ini melihat nabi sallallahu alaihi Wasallam, yusalli salat Ya, witrin min apabila Nabi ya pada rakaat ganjil dari solatnya, maka alamian haf, maka Nabi tidak berdiri. Ya, tidak langsung berdiri, tapi sebelumnya duduk sebentar, sejenak. Ya. jadi Nabi ketika solat Ya, maka pada rakaat ganjil. Yang mana rakaat ganjil dalam sholat? Rakaat pertama dengan rakaat berapa? Anto. Hah, rakaat pertama dengan rakaat berapa? Kita tahu gimana yang ganjil toh? Rakaat pertama dan rakaat kedua. Hah? Ya, Nabi Wasallam ketika sholat di rakaat ganjilnya tidak langsung berdiri tapi duduk sejenak. Yang mana itu sholat rakaat ganjil? Hah? Berapa? Rakaat berapa? Tenang-tenang yang lainnya biarkan dia. Hah? Rakaat? berapa ini kah? Iya, bukan rakaatnya. Uh -uh. Ampal, ampal. iya yang main rakaat ganjil. Satu dan tiga. Iya. Ketika di rakaat pertama, ya, untuk bangkit ke rakaat kedua tidak langsung bangkit, tapi duduk sejenak. Ya, demikian pula pada rakaat ketiga, duduk sejenak, kemudian bangkit. Ya, ini maksudnya rakaat ganjil. Ya. kemudian Hadis ini lewat kalau Bukhari Eh, dalam hal ini terdapat dua permasalahan. Eh, perhatikan baik-baik al Permasalahan pertama masrohi jalsatil jalasatil istiroha. Ya, eh, pencairian duduk istirohah Eh, masrohi ini lafadz umum, masroiyah bisa bermakna wajib bisa bermakna sunnah. Ya, yeah. jadi pembahasan kita pembahasan pertama adalah masroiyah atau jal satu isti satu istiroha. Ya, yeah. pensyariatan duduk istiroha. Sekarang makna jal satu istiroha. Apa makna? Apa arti dari dulu istirahat tersebut? Ya. Jalsatul istirahat atau jalsatul istirahati ya jalsatun latifah la du'afiyya wa la zikrah ya tibihal musalli indan du'udhi ila raka'ati thaniyah al-raka' al-rabi'ah minas-salati. Ya. Wahia jalsatun mustahabbatun. Duduk istirohah adalah duduk yang latifah. Duduk yang ringan atau sebentar. Tidak ada doa padanya dan tidak ada dikir padanya. Ya, ya Musolli orang yang sholat melakukan hal tersebut ya, ketika bangkit ke rakaat. Kedua atau rakaat keempat dari sholatnya. dan ini jalsatun istirohah adalah duduk yang mustahab disunnahkan dianjurkan. Ya, dipahami makna jalsatun istirohah. Eh, ya. ketiga sujud yang kedua kemudian bangkit. Pada rakaat pertama, sebelum seorang bangkit untuk naik ke rakaat ketiga, maka dia duduk sebentar. Ya, tidak langsung naik berdiri, ya, tapi dianjurkan untuk ya, duduk sebentar. Sudah dipahami? Paham semuanya? Mau dipraktekan? Insyaallah paham kan? Ya, perhatikan dalilnya. Maka sahabat baca 'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Bukhari Al-Malik bin Hilis wa Idris radhiyallahu taala qala, "Fa idza kana fi witri min salatihi lam yanha hatta yastawi awaidan." Ai الركعه الاولى والركعه الثالثه فلا ينحط حتى يقعد قليلا ثم ينحط وثبت هذا ايضا عنه صلى الله عليه وسلم من رضي الله تعالى عنه الذي رواه وابن ماجه وغيرهما صحيح dalilnya akan disyariatkannya jalur istirohah ini adalah telah sabit telah sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Bukhari dari Mar'ik bin Khairi Sahabat Rasulullah Ia berkata Wasallam apabila Nabi Bukhari Alaihi Wasallam dalam rakaat ganjilnya, dalam salatnya maka Lamian help, maka Nabi, "Eh, ya, tidak bangkit hingga beliau duduk sejenak." Ya, yaitu pada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Maksudnya pada rakaat pertama tidak langsung bangkit. Setelah selesai rakaat pertama, selesai sujud yang kedua, maka Nabi tidak langsung bangkit berdiri tapi duduk sejenak demikian pula pada ya selesai dari rakaat ketiga yaitu selesai sujud kedua maka nabi tidak langsung berdiri ke rakaat keempat tapi berhenti sejenak ya sekalian belakang subhanahu wa ta'ala ya dan sah pula hal ini dari Nabi Shallallahuaihilam dalam hadir Abi Huumain Rajallahu Hadis Adisyan dirwak kalau Abu Dawud berwajah dan selain dari keduanya dan syaratnya Sahih. Maka jal istiroha ini ya tabit sah dari ucapan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan juga dari perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam. <tuh> ya wawakul <tuh> jamayatin ahmad an al Ahmad dan ini yaitu mustahabnya di sunnah untuk du satu istirahan ini adalah pendapat sekelompok dari salaf dan madhab al-Zahiri ya. dan yang sahih yang menurut Asyafi'iyah Asyafi'iyah Ya Kebanyakannya Di Indonesia adalah bermadhak Asyafi'iyah Ya Wahyu akhirul kaulain lain Anil Ahmad dan Ya Akhir pendapat dari Dua pendapat dari imam Ahmad Ya Terkait dengan madhak Asyafi'iyah yang kebanyakan di Indonesia. Permadahan ashabiyah. Eh terkait dengan masalah mengangkat tangan atau tidak pada takbir tambahan di salat Id atau salat jenazah atau jenazah. Apakah mengangkat tangan atau tidak? Eh yeah. Ada berapa takbir di sholat id? Takbir atau ihram kemudian tambah takbir. Ada berapa? Tujuh atau delapan? Iya ada yang mengatakan tujuh, ada yang mengatakan delapan dengan takbir atau ihramnya. Apakah mengangkat tangan? Misalnya tak e, Allahu Akbar. pertama. Takbiratul Ihram. Kemudian Allahuakbar Akbar. Allahuakbar Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Atau Allahuakbar Akbar saya begini terus, Allahuakbar Allahu Akbar, Allahu Akbar tidak mengangkat tangan. Iya. Dan saya pernah tanyakan ke penulis pensyarah kitab ini, ya. Kata beliau, Ya karena kamu orang Indonesia, ya cocok dengan mengangkat tangan. Ya, memang tidak ada hadis yang shohih sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengangkat tangan pada takbir tambahan. Ya, tapi ada sah dari sahabat dan sebagian pendapat dari sahabat hal tersebut dan juga ada alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa yang lebih baiknya, lebih bagusnya, mengangkat tangan. Yaitu, ya, orang yang tuli, paham orang tuli kan? Apa bahasa busnya? Tuli? Hah? Mataruhi to mataruhi. Iya. Mataruhi, ada orang pindah di sini, Ah. Ada orang pindrang. Apa bahasa Bugisnya tuli kalau orang pindrang? Sama toh? Iya. Misalnya yang sholat ada orang tuli. Iya. Dia tidak mendengar takbir. Iya. Nanti dia bisa memahami kalau ada takbir tambahan di situ. Kalau dia melihat orang mengangkat tangan. Iya. Yeah. Bagus alasannya kan. Iya. Yeah. Sebab dia tidak mengetahui sudah berapa takbir di sini. Dia bisa mengetahui kalau dia melihat orang mengangkat tangan. Iya. Yeah. Gini. Iya. Hanya mas kalian yang subhanahu wa ta'ala ini pendapat Jumhur atau sebagian atau sekelompok dari salam, ya bahwasanya dianjurkan untuk jalsatun istirahat kemudian walaysa una kata dalilun ana anna nabiya sallallahu asa inna makana yajri suha kata li au li kibari sinihi asru al asru ala mudarika wa alayhi ushabu itiyani bihadal jilsah ajalsah hal, ya, Dan tidak ada di sana. Tidak ada dalil. Yang menunjukkan bahwa. Nabi SAW. Melakukan hal ini. Duduk istirahat. Karena beliau sakit. Atau karena umurnya sudah. Tua. Ya, Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Maka yang asal tidak adanya hal tersebut. Maksudnya tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya nabi malah tua hal tersebut ketika nabi sakit, sudah gemuk atau sudah tua. Ya. Tidak ada yang menunjukkan hal tersebut, tidak ada dalilnya. Maka dibangun di atas penjelasan sebelumnya bahwasanya maka disunnahkan untuk melakukan ya duduk ini pada seluruh keadaan ya apakah orangnya sudah masih sehat atau tidak maka dianjurkan disunnahkan untuk melakukan hal ini alaihi tidak ada asarnya bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini secara terus menerus artinya kalau seorang tidak melakukannya maka tidaklah mengapa ya eh, kemudian pembahasan selanjutnya sedi wa yustahbu bi jalsadi ayat di dalam muslim of dan disumahkan pada duduk istirahat ini yaitu seseorang yang sholat duduk iftiros dipahim makna duduk iftiros kan seperti duduk pada rakaat pada tasahut yang pertama pada dua tasahutnya maka disunahkan untuk duduk seperti ini seperti itu ya maknanya iftiros yaitu seseorang membentangkan kaki kirinya Kemudian dia duduk di atas kaki, di atas kaki kirinya, dan dia menancapkan kaki kanannya. Begini, dia duduk di sini. Kemudian kanannya dia gini kan, atau begini, ya, yeah. dipahami. Ya, yeah. dan ini yang sahih dari Muhammad asyahfiyyah wal Hanabilah. billah. Ayo mas, sekarang waktu Hah? sudah saya kira setengah delapan sudah iya sekarang kesimpulan pembahasannya setengah jam atau satu jam kesimpulannya sedikit atau bagus mungkin kalau mengajar kesimpulan saja sebutkan bagus kan kesimpulan terus kesimpulan kesimpulan. Walkhulah satu an-najal satal istiroha mustahab mutlakan hilaf aliman ankaroha. Aujarah khasah yasa biladar atau indal haja. Kesimpulan. Bahwasanya an-najal satal istiroha adalah mustahab secara mutlak. Berbeda dengan siapa yang mengingkarinya, mengatakan tidak disyaratkan untuk duduk istirahat atau menjadikannya itu berbeda dengan orang yang mengkarinya atau berbeda dengan orang yang menjadikannya khusus bagi orang yang memiliki ulur, orang yang sakit, orang yang tua atau menjadikannya bagi kekhususan bagi orang yang mempunyai hajat perlu dia. Eh ini kesimpulan pembahasan kita di malam ini. Ya, yeah. semuanya paham kan? Siapa yang tidak paham? Tentang jaslat istirahat. Insya Allah paham semua kan? Dan sudah tahu, makna satu istirahat hukumnya. eh yeah. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, kalau masih dipertemukan, ya yeah, ini Tanya jawab sebelum masuk materi, ya dan catat. Ya jamaah sekalian mulai kalau sebarat arah, mungkin ini yang kita sampaikan di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tuhanak Allahumma hamdi syallallahu alaihi wa Subhanahu wa taala. Wa ahyirul amanil hamni llaila rabbi alamin. Salam warahmatullahi wabarakatuh.